Baiklah anak-anakku sekalian, tombol yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tombol forum. Kita klik saja tombol forum di sini. Nah, di sini akan ada beberapa notifikasi yang ada di dalam grup e-learning. Contoh, Ibu Guru Dewi Lailatul Ummaniyah menuliskan status siap. Dan kalian bisa men nyukai atau menlike status ini atau kemudian bisa kalian komentari contoh siap juga bu kemudian kirim komentar nah apabila status kalian akan kalian hapus boleh kalian klik tombol hapus kemudian klik tombol oke OK. Kemudian, yuhu komentar berhasil dihapus, kemudian tekan tombol OK, dan kalian bisa melihat beberapa status-status yang lain di dalam website e-learning ini. Selain status, juga di sini kalian bisa memasukkan kode kelas di dalam. Aplikasi e-learning, di mana kalian bisa masuk ke dalam kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah, misal kalian ingin masuk ke dalam kelas informatika, kelas 7C, kalian tinggal masukkan saja kodenya di sini. Contohnya untuk kelas yang Pak Sukur ajar, yaitu kelas informatika kelas 7A, kodenya adalah. 10 85 how w x kode ini bisa kalian tanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Kemudian kalian tekan tombol cari dan kemudian di sini kalian akan menemukan kelas yang kalian maksud. Apabila kalian sudah masuk ke dalam kelas, maka kalian tinggal buka saja atau tinggal tekan tombol buka kelas. Dan apabila kalian belum masuk ke dalam kelas, silahkan kalian tekan tombol gabung di dalam kelas. Nah, kemudian kalian tekan saja buka kelas. Dan di sini kalian bisa masuk ke dalam aplikasi informasi informatika kelas 7A. Dan tidak usah takut apabila ada muncul notifikasi seperti ini karena untuk masuk ke dalam kelas informatika kalian bisa menggunakan dengan metode yang lain. Sampai di sini mudah-mudahan aplik. Sampai di sini mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.